Oke kita bagi nasi lagi di daerah Limcau Muara. Oke ini kita pembagi nasi lagi ya. Hmm. Вот Pasir dijaga aja toko. Hah? dijaga toko ya. pulang kalian mau balik? hati-hati kalau kira salah jalan kurang mau mau ke peminjir hati-hati terlalu leher awak ke mana orang jutut Nah di sini ada bertiga orang di atas. Nah, di sini ada orangnya. Mama, sana lagi, Rfaida. itu Makasih lah, Pak udah memberi ulun. Eh, sampai. Nah, masker aku yang nah, kalau ada disarankan tapi nyam naik nomor satu Nah, pulangnya. Nah. trending Eh, sanggulnya apa Konde Konde. Sanggol. Abus. Ma, nah? Eh, kemalang, lho. <laughs> oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kampung Ciau Muara, di Muara Jalan Melati. Aduh, mondar kemarin ada lama nyesem di sini ke di sini jadi sedang ngesur nih. Eh, kada. Halo, kita sama kada. Main. Ardu Eh. Seitu rata, aku jalan. Aku lonjor itu aku sudah kenal nih. dia mana nih? Kompol. kompol. Ini ini. Ini Ini Ini udah berapa? udah Awas, Paus! ayam, tempuk burut unda. <laughs> lawan sekumpul Nah, hero lawan sekumpul <tuk> <tuk> Hari ini juga naik hari kita naik. Ke Ini nang kebanjiran nang terdahulu. Nah, Ay, oh, ini nang kebanjiran ini gigi hanya ke nih. Rumah Banjir Pak, banyak Rumah Banjir nah, nah, Pak. Nah Lo. Mau ke 10 lah. Iyalah. Oke, Bang. sudah. Iya, oh, ke Danau? Apa ke Danau? Nah, <laughs> mana Pian sudah Kalau di... oh, Anak kecil kemungkinan segini. <laughs> Tapi <laughs> berhubung saya sudah dewasa di segini nih. pokoknya oh, iya. <laughs> maka <-makan. laughs> nah. Oke, mau nah, oke. Oh, <laughs> teman, ya. oh, <SILENCAPAN>: nah ini rumah banjar kita ke rumah banjar nih kada rumah banjar yang di atas itu nah rumah banjar rumah banjar banjar rumah Halo Bagaimana? Aduh Aduh Aku mau di rumah banjar asli dah Kada pindahan Ini sepeda lama dom Sehat, Oh, saja Sehat bener lah Bagaimana sepeda ini lamas dikapa ini? Yang rajin itu tinggal di muka muti masjid tuh Jangan-jangan Jangan-jangan Pak Riman Berangkat apa bapak Besar apa mah. Satu, dua. Nah. Nah, ini kulkas di gamban. Kulkas di gamban. Nah ini penampungan yang luar biasa di atas jembatan. Nah di atas jembatan, karena di atas jembatan ini luar biasa. Nah ini di atas jembatan nih, karena jembatannya bagus dan bisa ditempati dan bisa bikin. Eh sini dalam. Sepi aman perbatasan paman sinilah. Nah, ini jembatan jadi bahan pengungsian. Mantap. <SILENCIO> Siapa kita ini? Kita udah habis pembagian nasinya. Semua ya, personal udah membaginya dan uh, senang sih kayak benar-benar lah. terima sekaya... kasih. <SILENCIO>